Mungkin belum banyak orang yang tahu, sebelum terkenal sebagai Rambo, Sylvester Stallone mengawali karir sebagai pemain film dewasa. Saat itu, usianya baru 24 tahun. Dengan film berjudul The Party at Kitty and Stats, dia mengaku saat itu dia sangat butuh uang, sehingga dia menerima tawaran film itu, daripada harus merampok.